pedangdut Ayu Ting Ting kembali jadi sorotan warganet kali ini bukan soal pernikahannya dengan adik Ja Yusman yang batal melainkan disuruh pulang dari Bogor karena melanggar peraturan ganjil genap Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021 kepala Dinas perhubungan Dishub kota Bogor Eko Prabowo mengatakan Ayu Ting-Ting diminta petugas putar balik di sekitar jalan raya di kota Bogor. Ayu Ting-Ting tidak tahu kalau ada ganjil genap di kota Bogor. Tadi dia meminta maaf kepada petugas, kata Eko dikonfirmasi. Menurut Eko, Ayu Ting-Ting saat mengendarai mobil berwarna kuning dengan nomor polisi B249 SOJ. Sementara pada hari ini, kendaraan yang boleh melintas harus berplat genap. Ketika diberitahu petugas Ayu Ting Ting bersikap kooperatif, ibu satu anak itu memang tak tahu di Bogor mulai ada aturan ganjil genap. Wali kota Bogor Bima Arya angkat bicara di media sosial atas kejadian yang dialami Ayu Ting Ting. Namun Bima di saat bersamaan juga melontarkan candaan kepada Ayu. Kena ganjil genap atau alamat palsu. Tagar canda alamat palsu, tulis Bima Arya lagi. Postingan Bima Arya pun langsung menuai reaksi dari netizen. Ya Allah atas benar, baru saja patah hati, tulis netizen. Neng gendang, kalau saya bila muter, muter ya. Muter, muter, tulis netizen. ke sana kemari membawa alamat namun yang kutemui bukan dirinya. Sayang, yang kuterima alamat palsu. Sok mangga lanjutkan yang hafal lagu alamat palsu tulis netizen lainnya. Sementara itu, netizen lainnya juga mengomentari foto yang Bima posting, di mana petugas Satpol PP yang memberikan penyuluhan juga tampak tidak memakai masker dengan baik. Satpol PP, masker jangan melorot. Tulis Bima Arya, Grogi Meren Pak Jet melorot maskernya. tulis netizen.